Assalamualaikum teman-teman Kembali lagi ke channel aku ya Elin Herlina Seorang ibu rumah tangga Sederhana ya Yang tinggal di kampung gitu Aku tinggal di daerah Garut gitu ya Di video kali ini Aku hanya berbagi kegiatan aku nih kegiatan mencuci motor nih mencuci motor jadulku ya karena si AA habis pulang dari kerja gitu ke ke maleman gitu ya bukan malam ya agak ke petang gitu setengah enam dia baru-baru pulang dan dia kayaknya kecapean gitu biasanya sih dia yang langsung cuci motornya tapi kali ini aku aja deh kata karena kasihan gitu habis kehujanan nyucinya sih enggak pakai sabun gitu ya cuma disiram gitu dan dielap biar enggak ada sisa-sisa air hujan katanya sukar gitu motor kalau kena air hujan itu harus cepat dielap gitu ya walaupun motornya jadul tapi alhamdulillah ya si AA tuh sangat detail banget kalau ngurus motor gitu biasa lah ya kalau laki-laki mah kalau kata orang Sunda mah apik gitu. Di tempat kalian gimana nih hujannya? Seri, rutin atau enggak ya? Kalau di kampung aku, uh, hujannya sekarang udah mulai tiap hari gitu, hujannya gede banget ya. Sampai ada yang longsor gitu di daerah aku mah gimana nih di daerah kalian aman amankah semoga ya aman oh iya apa kabarnya nih kalian semua semoga kalian sehat selalu ya dilancarkan segala urusannya dilancarkan rezekinya amin ya robbal alamin ya yeah, yeah. I love you, I Oke okay, sampai di sini dulu ya video kali ini share kegiatan aku cuma segini cuci motor di petang hari gitu Alhamdulillah udah beres ya Terima kasih yang telah menonton teman-teman jangan lupa like comment and subscribe ya teman-teman tolong bantu channel aku Terima kasih Assalamualaikum